Baik, terima kasih Mas Yoyok. Selamat siang, rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Umum swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Senang kita bisa bertemu kembali dalam kesempatan press briefing pada hari ini. Seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Yoyo Direktur Infomet baru saja, akan ada dua bagian dari briefing ini. Pertama, kita akan mendapatkan update atas beberapa hal dari Pak Yudai yang sudah bergabung Star Online dan juga dari uh, Pak Dirjen HPI, Pak Amri terkait isu yang seringkali ditanyakan oleh media dalam beberapa hari terakhir, walaupun sebenarnya Kemlu sudah memberikan respon namun saya mencatat uh, masih juga mengundang uh, beberapa pertanyaan dan juga perbincangan di forum uh, media sosial ini adalah terkait dengan isu ASMORIF Oleh karena itu dalam kesempatan Siang hari ini Kita akan mendapat satu kesempatan Mendengarkan langsung dari Pak Dirjen HPI Bapak Amri Apa sih sebenarnya uh, Isu yang menjadi perbincangan di media sosial Tersebut dan uh, Bagaimana konteks hukum internasional Atas isu ASMORIF ini Untuk itu rekan-rekan sekalian uh, Untuk menghemat waktu Selanjutnya saya mengundang Bapak Dirjen Amri untuk uh, memberikan penjelasan kembali atas hal-hal yang sebenarnya sudah sebelumnya diberikan penjelasan. Pak Amri saya persilahkan. Terima kasih. Terima kasih Pak eh, Jubir. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman media. Uh, sesuai dengan permintaan Pak Jubir saya akan uh, jelaskan sedikit mengenai isu yang sekarang sedang beredar di media. Jadi Wilayah NKRI berdasarkan hukum internasional yang kita sebut uh, asas utiposidatis juris adalah bekas wilayah Hindia Belanda. Dan dalam konteks ini, Pulau Pasir atau Asmorif tidak pernah menjadi bagian dari uh, wilayah Hindia Belanda. Dengan demikian ketika Indonesia merdeka, ketika Indonesia merdeka Asmorif tidak pernah menjadi bagian dari wilayah NKRI. Dan dalam prakteknya, pemerintah Hindia Belanda juga tidak pernah memprotes klaim atau kepemilikan Pulau Pasir atau Asmorif oleh uh, Inggris. Kemudian kalau kita lihat uh, praktek uh, Republik Indonesia, sejak atau kita lihat uh, pada misalnya deklarasi Juanda tahun 1957 kemudian diundangkan dengan undang-undang nomor 4 PRB tahun 60 Pulau Pasir atau Asmorif tidak masuk dalam wilayah atau dalam peta NKRI sejak tahun 57 tahun 60 maupun pada peta-peta yang dibuat setelah itu. Jadi uh, dalam konteks ini, memang Indonesia tidak pernah memiliki atau tidak punya klaim terhadap uh, pulau pasir atau asmorif. Kemudian untuk mengakomodasikan kepentingan masyarakat, khususnya nelayan tradisional yang ada di uh, NTT, Indonesia dan Australia mem mem membuat perjanjian untuk mengakom mengakomodasikan kepentingan mereka itu melalui MoU yang ditandatangani pada tahun 1974. MoU ini kemudian disempurnakan lagi dengan perjanjian tahun 1981 uh, dan 1989 yang kita kenal secara umum sebagai MoU Box. Di dalam MoU ini uh, diatur mengenai hak nelayan tradisional NTT untuk melakukan kegiatan uh, atau uh, melaksanakan traditional fishing rights di perairan sekitar Asmorif dan gugusan pulau-pulau lain di sekitar itu yang memang sejak zaman uh, sejak dahulu menjadi wilayah di mana nelayan tradisional NTT uh, mencari ikan. Saya kira itu uh, prinsip atau hal besar yang ingin kami sampaikan. Pak Juget, terima kasih. Terima kasih Pak Dirjen atas uh, jelasannya saya rasa semakin jelas ya rekan-rekan sekalian apa yang menjadi isu sebenarnya dan uh, oleh karena itu mudah-mudahan setelah briefing ini teman-teman uh, bisa ikut mewartakan uh, posisi Indonesia atas isu ini berangkat dari hukum internasional dan bahkan dalam posisi nasional kita rekan-rekan sekalian telah juga bergabung secara uh, zoom Ibu Lintang yang akan sedikit berbagi mengenai uh, masalah vaksin dikaitkan dengan kasus gagal ginjal. Saya persilahkan, Ibu Lintang. Terima kasih banyak. Uh, selamat siang Bapak Dirjen IDP, selamat siang Bapak Dirjen HBI, Bapak uh, Direktur dan juga rekan-rekan media yang kami hormati. Uh, terdapat dua hal Bapak yang ingin kami sampaikan pada press briefing kali ini. Yang pertama terkait dengan perkembangan perolehan vaksin, karena kita baru saja oleh vaksin lagi dari kompleks fasiliti, lalu hal kedua mengenai upaya pengadaan komedi, komedi, atau komedi, obat untuk penanganan gangguan ginjal akut atau aki, uh, dengan sejumlah mika di berbagai negara, dan juga vaksin untuk mendukung pemenuhan kebutuhan dalam negeri, untuk obat vaksin ataupun juga alat kesehatan. Memasuki minggu keempat bulan Oktober, Indonesia kembali menerima kedatangan vaksin Pfizer yang diperoleh secara cuma-cuma dari COVAX Facility dengan total 5.540.000 dosis pada tanggal 23-24 Oktober -24 tahun 2022. Hal ini adalah pengirimannya pertama ya setelah sekian lama atau mungkin sejak April lalu kita mendapatkan pengiriman vaksin. Uh, dengan penerimaan tersebut, maka hingga tanggal 24 Oktober tahun 2022, keseluruhan vaksin yang telah dikima dari jalur multilateral atau COVAX adalah sejumlah 108.940.075 dosis dan untuk jalur bilateral adalah 406.411.730 dosis atau totalnya sekitar 515.351.000. 1.805 dosis vaksin rekan-rekan uh, media yang kami hormati, dalam rangka penanganan kasus acute kidney injury atau gangguan ginjal akut paki, khususnya pada anak-anak Indonesia, Kementerian Luar Negeri dan juga Kementerian Kesehatan telah melakukan berbagai upaya pengadaan Fomipotizol dari berbagai uh, sejumlah perusahaan ya di berbagai negara sebagai maling maklumi Fomipotizol itu adalah obat untuk penanganan keracunan etilen Glycol atau diethylene glycol Yang disinyalir merupakan penyebab Dari gangguan ginjal akut pada anak-anak Sehubungan dengan hal tersebut Kementerian Luar Negeri bersama dengan Kementerian Kesehatan Tengah melakukan komunikasi Intensif dengan perusahaan mitra Farmasi Paladin dari Kanada Dan juga Takeda Dari Jepang untuk segera memperoleh Omepizol bagi anak-anak Indonesia -anak Uh, selain dengan kedua perusahaan tersebut, uh, ada, ada juga beberapa perusahaan mitra yang pernah kami kontak dari Amerika Serikat, Singapura dan juga Malaysia. Pemri uh, juga mengapresiasi dukungan pemerintah Australia yang telah memberikan dukungan uh, 16 vial pometizol yang telah tiba di Indonesia pada tanggal 25 Oktober uh, 2022 yang lalu. Kementerian luar negeri tentunya akan terus memberikan pengawalan dan juga dukungan uh, kepada Kementerian Kesehatan dalam rangka buka akses atas produk form epizol, guna penanganan uh, kasus ginjal akut atau di Indonesia. Mungkin itu saja dari kami Pak Dirjen, terima kasih banyak. Eh, terima kasih Mbak Lita, Mohon mau saya koreksi bukan vaksin ya obat untuk uh, masalah ginjal tersebut. Rekan-rekan sekalian juga sudah bergabung bersama kita, um, Pak Yuda. Melalui Zoom, uh, saya persilakan Pak Yudha, Pak hal yang akan disampaikan. Terima kasih uh, Bapak Dijian Bapak Dijian HPI, para Direktur, teman-teman media. Uh, izinkan kami mengupdate uh, dua hal terkait dengan isu pelindungan WNI. Pertama, terkait dengan kecelakaan bis jamaah umroh di wilayah uh, Jeddah Mekah. Pada tanggal 25 Oktober 2022 telah terjadi kecelakaan tunggal pada bus yang membawa para jamaah WNI yang ada di wilayah Makkah Kejadiannya tanggal 25 Oktober jam 11.30 malam. Bus di ini dikendarai oleh driver warga negara Indonesia dan juga motawif warga negara Indonesia. Ketika mendapatkan informasi ini, KJRI Jeddah segera mengirimkan tim uh, pelindungan WNI ke wilayah Mokah dan untuk koordinasi dengan otoritas tempat, uh, diperoleh informasi bahwa kecelakaan ini merupakan kecelakaan tunggal yang tidak melibatkan uh, pihak lain. Nah, kecelakaan ini menewaskan dua warga negara Indonesia, yaitu driver, pengemudi, dan juga mutawin. Sedangkan ada uh, tercatat enam jamaah umroh yang mengalami luka-luka saat -luka. ini uh, untuk yang luka-luka dirawat di rumah sakit Abdul Aziz Mekad dan lima diantaranya telah dapat melanjutkan perjalanan umroh, satu masih dalam perawat atas kecelakaan uh, ini kami turut jurut uh, dukacita dan kajian jeda telah uh, memberikan bantuan dan siap untuk terus memberikan bantuan pada para jamaah dan juga selanjutnya isu yang lain terkait dengan bencana alam. Bagaimana teman-teman uh, media mencatat bahwa saat ini di berbagai belahan dunia terjadi curah uh, hujan yang tinggi yang menyebabkan banjir yang tercatat antara lain ada di Nigeria, di Pakistan, di Thailand, di Venezuela, di Vietnam dan juga di beberapa bagian di Australia. Utamanya yang ada di New South Wales, Victoria dan Tasmania. Kami telah berkoordinasi dengan perwakilan RI terkait, yaitu KBRI Abuja, KBRI Islamabad, KBRI Karachi, KBRI Bangkok, KBRI Caracas, KBRI Hanoi, KBRI Sydney, dan KBRI Melbourne. Perwakilan RI tersebut telah melakukan koordinasi dengan otoritas tempat dan juga menjalin komunikasi dengan komunitas masyarakat Indonesia yang ada di wilayah terdampak. Secara umum, uh, tidak terdapat informasi adanya WNI yang terdampak langsung dari bencana banjir di berbagai macam wilayah yang tersebut. Uh, yang tercatat adalah satu warga negara Indonesia yang terdampak di Pakistan, yang sebelumnya pernah kami sampaikan, uh, kondisi yang bersangkutan saat ini aman dan selamat dan telah kembali ke rumah yang bersangkutan. KBRI juga telah memberikan bantuan uh, ekonomistik uh, maupun uang tunai kepada yang bersangkutan. Nah, dalam konteks ini, eh, perwakilan RI eh, telah menyampaikan himbauan pada seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan eh, dan kemudian mempersiapkan perlengkapan yang dibutuhkan untuk mengantisipasi terjadinya pemadaman listrik yang eh, evakuasi dari pihak Corona dari perwakilan RI. Kemudian selalu eh, mematuhi arahan dan meli, eh, mengikuti himbauan yang dilakukan oleh otoritas tempat. Dalam situasi daurat, segera menghubungi kontak fakultas tempat dan juga hotline KBRI yang terdekat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Sekian dari kami. Terima kasih kepada para narasumber dan sampai jumpa pada press briefing selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.